Selamat datang kembali di channel ini ya cuy Kita setelah lama nggak aktif konten cuy Kita bikin konten lagi Dan semoga ini bermanfaat ya cuy ya Kali ini konten saya kode redeem terbaru cuy Dan kode redeem ini akan mendapatkan hadiah reward yaitu hadiah bundle ko naik tapi buat kalian jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like dan subscribe ya cuy ya share ke grup WA atau sosial media kalian langsung aja kita ke menu redeem-nya cuy semoga ini bermanfaat ya cuy ya. langsung aja kita masuk ke menu reward kode redeem-nya cuy tonton sampai habis jangan di skip agar video saya bermanfaat dan kalian mendapatkan kode rhythm yang benar ya cuy ya langsung aja cuy